ke kabar pertama persahabat yang kita tahu dengan kabar spesial dari akun Instagram Leslar Entertainment yang memposting foto Abang Fatih dan ada sebuah kalimat di postingan ini. Ketika sadar besok udah Senin dan harus masuk kerja lagi. Wow, <tik> kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Baby L adalah kita semua di hari Minggu ini berat katanya tuh bersahabat ya, Masya Allah bisa ditambah seminggu lagi nggak nih liburnya karena kita pengen sekali bersahabat ya tentunya berlibur bareng abang L atau abang Fatih. Banyak sekali tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan dari Delvina Leslar mengatakan rasanya masih pengen rebahan di rumah tapi udah Senin aja. Hmm katanya itu persahabat ya, tetap semangat mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh kita semuanya diberikan kelancaran dan kesuksesan berikutnya persahabat, kita simak juga ya ini ada sebuah yang spesial foto Bunda Lesti Papa Bilar ini untuk mini gold persahabat ya dan tentunya memang definisi kalau mirip ini itu jodoh kita perhatikan wajah Papa Bilar dan budelesi ke kejora, ini mirip banget persahabat ya inilah yang dinamakan definisi jodoh masya allah mudah-mudahan jodoh til janah untuk leslar amin iya robbal alamin banyak sekali tentunya komentar dan tanggapan positif yang diberikan di postingan ini dari akun yeni underscore mengatakan di kolom komentar masya allah jodoh terindah dari allah Semoga kalian jodoh hingga janahnya Allah, amin Masya Allah banget ya, doa baik nih Dan respon yang sangat luar biasa Kita simak juga di komentar lain dari akun Rina Wati Kadi Mengatakan, makanya Abang El kadang ke Bunda Lesti, kadang ke papa bi Itu persahabat ya, memang Abang Fatih tentunya mirip papa dan Bundanya Kombinasi nih persahabat ya, Masya Allah banget Ini bagai pinang dibelah belah dua Mudah-mudahan rumah tangga Leslar ini selalu langgeng, selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan selanjutnya para sahabat, dari info dari Indosiar karena 29 hari lagi kita akan menyaksikan acara Dangdut Akademi 5 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar mulai hari Senin tanggal 6 Juni. Para sahabat, jangan lupa tanggal 6 Juni kita akan menyaksikan acara spesial program di Indosiar, yakni acara Dangdut Akademi 5. Disimak juga di kalimat caption info yang dituliskan oleh akun Indosiar. 29 hari lagi, ajang pencarian bakat Dangdut The Akademi 5 akan segera dimulai. Siapakah yang akan menjadi bintang selanjutnya? Nantikan Dangdut Akademi 5 mulai Senin, 6 Juni, pukul 20.30, hanya di Indosiar Jangan lupa para ya Mulai hari Senin, dicatat hari tanggal dan jamnya Senin, 6 Juni, pukul 20.30, waktu Indonesia Barat Di Indosiar akan disiarkan acara Dangdut Akademi 5 Kita makin gak sabar banget ya menyaksikan idola kita Bunda Lesti yang akan tampil Di acara tersebut menjadi curi nih luar biasa Doakan persahabat yang terbaik Semoga Lesti ini menampilkan Penampilan terbaiknya Selanjutnya persahabat kita simak juga Di IGsnya nya Ayah Kejora Ini seru banget Persahabat ya, terpantau Kak Novi dan Bibi Indi Lagi makan di pinggir sawah Aduh orang Korea lagi makan di sawah Kata Ayah Kejora Ini sih seru banget ya Lihat suasananya aja adem banget Asri, aduh Masya Allah Pokoknya bahagia sekali Sampai tim aja betah banget Berada di Cianjur kita tentunya doakan yang terbaik untuk idola kesayangan tim dan keluarga besar. Dan berikutnya juga persahabat ya. Si Mektu, si embol si Gimes lagi mantau sawah yang berada di Cianjur ini masih bosnya persahabat ya. Aduh cute banget pemandangan di sawah juga. Ini luar biasa adem banget ya persahabat ya. Masya Allah semoga juga kita mendapatkan kejutan spesial di malam hari ini.